kabar pertama, biar makin semangat persahabat ya kita lihat video Abang El lagi mamam. Waduh, ini sih gemes banget persahabat ya, Masya Allah. Makin pintar dan makin lucu. Kalau ganteng jangan ditanya lagi persahabat ya, BBL sudah ganteng banget, luar biasa 100%. Ini kebahagiaan yang kita dapatkan, Masya Allah. Semoga... Menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang soleh seperti yang diinginkan kedua orang tua Luar biasa banget idola kesayangan Momen ini pun juga kembali ya oleh akun mr.mrs.mrb underscore Kalimat caption pun dituliskan Masya Allah tabarakallah pengen culik Kebetulan hobi kita sama nak hobi ngemil biar badan tambah gembul Aduh ini sih cute banget ya Semua orang pengen culik BPL saking lucu dan saking menggemaskan. Kita lihat di kolom komentar, banyak sekali ya Tentunya tanggapan dan respon yang diberikan Dari akun Rehan aku mengatakan camilannya kanan kiri, haduh itu bibir gemes banget Katanya tuh, aduh Masya Allah banget ya Saking gemesnya tuh sama BBL Kita lihat juga komentar berikutnya dari akun 3HT7 Disitu dikatakan Abang L, kalau lagi ngunyah persis papanya Aduh, ini mah Masya Allah banget ya Semuanya persis papahnya. Kebahagiaan selalu kita dapatkan nih dari idola kesayangan kita Ini video yang diunggah di IGS-nya ya. Ini kebahagiaan penyemangat untuk warga Konoha Kemudian disimak juga bersahabat Ini ada momen spesial yang tentunya ditunggu-tunggu juga Kolaborasi antara Papa Bilar bersama Bongi Yang tentunya menunggu sudah tayang di channel Youtube-nya Papa Bilar ya Di Rizky Bilar Youtube ini juga sangat menginspirasi buat anak-anak muda nih yang sangat memuliakan seorang ibu. Yang belum nonton langsung aja cus ke channel YouTube-nya Rizky Bilar karena sudah disuguhkan vlog terbaru dan sangat menginspirasi banget nih. Kemudian juga persahabat ya kita mampir ke unggahan Leslar Entertainment di laman akun Instagram Leslar Entertainment. Di sini mengunggah sebuah postingan foto momen vlog Leslar nih persahabat ya. Melihat ketawa bunda dan papa, Kita juga ikut ketawa nih bersahabat ya Emang ketawain nular banget ya Mules, mukbang Lesti yang berujung cuma ngakak dan liatin orang makan Tuh, <tuh> emang ketawain nular banget bersahabat ya Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan couple Leslar ini tinggalnya ada-ada aja sih yang bikin ngakak Sampai ikutan mules liatnya Seru ya kebersamaan ini Pastinya dong idola kesengan kita emang beda banget Selalu gesre Selalu tampil apa adanya Selalu saja ada kelakuan yang bikin kita ketawa bahagia Itulah Lesti dan Bilar Pasangan yang bener-bener satu frekuensi Yang belum nonton juga di channel YouTube-nya Lester Entertainment Ada vlog terbaru juga di ya Saat Bunda Lesti main badminton bareng dengan Papa Bilar Yuk sama-sama kita support terus karya-karya terbaik dari tim Leslar Entertainment selanjutnya kita mampir ke unggahan Bang Adi Sky tadi sore nih persahabat Bang Adi mengunggah sebuah video nih kolaborasi bersama Papa Pilar ini juga vlog yang paling ditunggu ditungguin persahabatnya omberlan dari Bang Adi ini hanya cuplikan saja untuk vlognya belum ditayangkan di channel YouTube-nya Bang Adi Sky kita lihat juga di kalimat yang dituliskan oleh Bang Adi Hidup adalah proses, baik buruknya kita sendiri yang merasakan Bahkan orang lain pun tak pantas untuk menghakimi tanpa tahu sebab yang sebenarnya Wow, ngalir aja kata persahabatnya Dan langsung di kolom komentar banyak tanggapan salah satunya Dari Papa Bilar yang ikut menanggapi, disitu Papa Bilar mengatakan Nonton full dulu, baru ambil kesimpulan. Jangan langsung memvonis, tuh, untuk orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang selalu menghujat, yang selalu memfitnah, yang selalu berkomentar. Komentarnya tidak baik, bersahabat ya, kalian harus nonton fullnya dulu, baru ambil kesimpulan. Jangan langsung memvonis, itu kalimat tegas yang dituliskan di kolom komentar oleh Papa Bilar. sahabat ya, jadi kalian. Yang hanya nonton setengah-setengah, jangan langsung ambil keputusan, jangan langsung memfonis, jangan langsung berkomentar tidak baik Lebih baik kalian nonton fullnya dulu, disimak baik-baik persahabat ya, itu yang disarankan oleh Papa Bila Untuk selanjutnya, disimak juga persahabat ya, momen spesial bahagia kita dapatkan, Bunda Lesti, Papa biller dan Tim saat ini berada di kota Bandung, persahabat ya Alhamdulillah, idola kesayangan kita sudah ada di Bandung Kegiatan di Bandung, persahabat, untuk menghadiri acara karnaval SCTV yang ke-32 Yang akan tentunya dihadiri oleh Leslar hari Minggu Pukul 14.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat Kita selalu support, kita selalu doakan mudah-mudahan Idola kesayangan kita sehat Kesayangan kita selalu dipermudah segala urusannya Di kolom komentar pun persahabat ya Kita lihat ada tanggapan dari Tata underscore 29174 Disitu dikatakan Alhamdulillah udah nyampe Bandung Lesnar Family Buat Karnaval SCTV semoga Lesnar Family selalu sehat Amin Masya Allah banget ya Doa baiknya luar biasa Semoga semakin banyak dukungan Dan support yang diberikan dari orang-orang yang tulus Mencintai Lesti dan Bilar Serta keluarga untuk berikutnya persahabat disimak juga diunggahnya Bang Boril Tadi sore pun mengunggah sebuah postingan foto terbaru Berada di kota Bandung Ini foto yang keren banget ya Masya Allah Doakan juga buat Bang Boril Semoga selalu sehat, bisa menjaga selalu idola kita Dan kita di postingan ini salvo kalimat caption yang dituliskan ini Kata-kata yang bijak banget ya Di situ Bang Boril mengatakan Bismillah alam semesta banyak memberikan pelajaran hidup Masya Allah kata-kata yang sangat luar biasa kata-kata yang simple tapi mempunyai banyak arti itulah tentunya Bang Boril yang selalu memberikan saran dan selalu memberikan kata-kata yang sangat bijak dan kita lihat juga di unggahan terbarunya Bang Boril persahabat ya suasana di kota Bandung malam hari ini mudah-mudahan idola kesayangan kita Selalu diberikan kesehatan persahabat ya Dan semoga idola kesayangan mudah-mudahan diberikan kelancaran apapun yang dilakukan di kota Bandung Amin Dan tentunya mendoakan yang terbaik Dan tentunya selalu mensupport dengan tulus kepada Lesti dan Bila Kita masih menunggu cirukan terbaru nih persahabat Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu mengabarkan kabar terbaru dan kabar baik selanjutnya Dari idola kita Leslar tentunya ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.